Box to box Media Network Baik, di barangan kami di podcast Mi Tech Tech podcast yang ngebahas teknologi dan inovasi serta ngomongin tentang data. Wah, elah, ngomongin ngomong soal data Baik lagi bareng gua Febri di sini sebagai host yang pastinya akan ditemani sama beberapa teman-teman dari Ikra. Seperti biasa ada Mas Andy. Halo Mas Andy. Halo. Bagaimana? Baik, Siapa Mas. Baik. <laughs> Baik, Mas. Gila. Uh, mas Mas Andy uh, Ikra hmm. masih di rumah ya. Berarti ya tidak belum. Makasih. Oh, gila. Sangat mematuhi Pemilu sampai pemilu 2020 <laughs> Selain Mas Eni juga hari ini ada satu teman dari Ikra juga namanya Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Halo. Halo teman-teman. Kalau Fikri tuh di Ikra kalau boleh tahu posisinya apa Mas? Posisinya tuh data science konsultan ya Mas Eni. Jadi oh, lebih ikin aja. Halo, bu. Lalu, <laughs> Tanya ini ya nih. bos. <laughs> Nah, emang kalau di, di ke, jabatan berubah, berubah. Untuk iya. Keperluan. Oh, iya, namanya juga startup ya, Mas. Ya, kan startup jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, As long as kerjaannya tidak ditumpuk-tumpuk ya masih kan nggak apa-apa ya masih gue <tuh> Gua juga. <rue. tuh> ya, itu nggak jaminan juga ya. Oh dia nggak oh, berasa berarti. Nggak apa-apa, bagus. <tuh> By the way, ini di belakangnya mungkin, di belakang suara gue mungkin agak sedikit ada sayur-sayur pengajian ya. Ini sebenarnya settingan guys. Jadi eh, ikhla itu ternyata eh, kalau gue dengerin dari Nama dari Mas Andy itu asal katanya dari kata ikro, yang artinya seru baca. Inspirasi baca atau itu sali, belajar. Terus syariah ya? Iya <laughs> dong. Kita ini, perusahaan syariah. Emang. Makanya si nah, tinggalnya jam sini. Kita cingkrang semua. <laughs> <laughs> Besok-besok gue ngotongin telana Fajar nih. Jawa <laughs> lagi <laughs> <laughs> gitu ya Mas, celananya oh, Iya Sina. Tapi Jawa Sina. Itu mau 3 per Bos. <laughs> Bukan tujuh pergerakan. Oke, eh karena ada Mas Fikri juga, gue sebagai salah satunya orang satu satunya orang awam di omongan data-data ini di episode kali ini ya, uh, gue pengen kayak sedikit back to basic dulu tentang data gitu kan yang overuse word overuse word di dunia itu kan satu adalah big data apalagi sekarang ya kan orang dikit-dikit ngomongin tentang big data gitu. tapi banyak kalau gue nanya temen teman gue gitu eh big data tuh apa sih gitu misalnya iya big data tuh data yang berkumpul di satu ruangan maksud lo itu nongkrong apa big data tuh kalau boleh tahu sekarang lagi di rumah pada Enggak boleh ngobrol, boleh. <tuh> iya, iya. <tuh> Tapi tuh salah kan? Ya? Masih jelas salah kan ya? Salah dong. Kalau hmm. kalau data-data yang dikumpul dalam satu ruangan tuh namanya apa? Eh uh, hard disk memory. <tuh <tuh. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> disket, disket. Hmm. Gak kan maksudnya kebayangnya adalah ada data mungkin kebayang kayak data server yang gede banget gitu kali. Ya. Kalau misalnya banyak orang gitu mikirnya gitu kan. Karena saking gede sampai am dibilangnya big data gitu. Hmm. Ya walaupun Hasil dari progres Big Data kan pasti ya, ya gede banget kan Emang dibanding konvensional data ya kan e, Nanti mungkin kita ada di episode akan ngebahas itu juga Tapi sekarang ini ya kita memang bahas tentang Salah satu salah kaprahnya dari Big Data adalah Data center ya kan Data center yang mana itu benar-benar beda ya dari, dari, dari Big Data gitu kalau dari segi definisi dan lain-lain Data center di Data center tuh kalau di tiap perusahaan itu pasti di perusahaan gue sih so far gak ada ya Maksudnya paling kita pakai AWS aja gitu Itu kalau hmm. misalnya yang paling penting itu biasanya buat ngumpulin apa sih mas, Kalau gue boleh tahu? Mas siapa nih, Fikri? Ya, Dua-duanya oh, lah, terserah <laughs> Buat server lokal sih, jadi uh, biasanya nih yang kan kayak mas Febri sendiri juga bilang ya yang gak semuanya pake data center, biasanya hmm. tuh yang punya data center tuh emang corporate-corporate gede yang punya concern ke security gitu jadi pengennya nyimpan sendiri datanya hmm. gitu Disimpan berarti uh, punya lokal server yang bisa di call kapanpun ya? Iya dan ada juga uh, emang itu ada tempat penyimpanan gitu, jadi hmm. kan itu isinya tuh kayak apa ya, kayak komputer-komputer dan storage juga ya Yeah. Jadi itu kan panas pasti ya ketika bro, kayak gitu, jadi emang data center tuh harus pendinginannya harus juga dingin gitu Oh, berarti kalau buat bayangan, berarti biasanya tuh aslinya ada tiga tuh dalam satu data center, yeah. center, gitu hmm, hmm, Oh, bisa, bisa. Terus juga misalnya makin gede datanya, berarti akan semakin panas tuh ya, mas, ya kondisi hmm. di dalam ruangannya ya Jadi itu raknya gitu sih, sebenarnya data center tuh biasanya raknya doang nggak ngomongin server ya Jadi itu raknya tempat buat menyimpan server, di situ berapa itu ada pendinginnya biasanya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau so, jadi kalau kalau misalkan perusahaan pengen naro data gua di situ berarti gua cibarate cuma numpang rak doang ya? Cibarate doang. Makanya banyak yang buka uh, jasa ke kolokasi data center itu maksudnya kayak gitu. Dia nyimpain nyimpen apa? Dia nyiapin uh, rak yang buat kita naro-naro server. Berarti rak sama sistem pendinginnya sama Dengan infrastruktur sama lainnya gitu listriknya. ya. Oh, oke. Okay. Okay itu ada levelnya ya. lagi, tapi di, di listrik ya gitu-gitu. Berarti yang jelas kalau kita ngomongin data center, berarti kita ngomongin tentang infrastruktur, sepakat nggak? Sepakat. Ya, berarti berarti ini guys, kalau ngomong soal definisi data center, uh, data center itu ya jelas pasti uh, infrastruktur yang mendukung untuk menyimpan data secara lokal, ya kan? yang, yang bisa ya. dipanggil, dipanggil dalam waktu tertentu gitu. Nah, kalau ngomong data center, Mas Fikri ini dulu kerja di mana, Mas? Dulu pernah kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Ya. Nah, di situ tuh emang banyak berhubungan dengan data center gitu. Jadi, pasti perusahaan telekomunikasi tuh mau memasukkan jaringannya ke dalam data center gitu, berlomba-lomba lah biar. Soalnya di situ tuh, intinya kan perusahaan korporat-korporat ya biasanya. Iya, Mas. Ya, itu pengen, mereka pengen masuk biar uh, klien-kliennya tuh pada make Uh, jasanya mereka gitu sih. Oh, jadi maksudnya penyedia data center berarti ya? Uh, uh, enggak, jadi penyedia jasa telekomunikasi. Hmm. Kalau perusahaan gua waktu itu uh, namanya private connectivity lebih ke situ jualannya. Oke. Okay. Jadi dia jaringannya tuh kan kita kan public ya connectivity ya pakai internet nih sekarang. Hmm. Nah, sedangkan kalau private itu ibaratnya kita hmm. lan tapi LAN-nya ini bisa jauh gitu, maksudnya bisa antar negara, internasional bahkan hmm. yang gue connect tuh biasanya dari Singapura ke Jakarta seperti itulah LAN itu maksudnya network yang private ya Fikri ya, bukan kalau kalau kalau internet kan network yang publik ya, dipakai umum itu kan, hmm. semuanya kan berlalu-lalang di situ oh kalau ada network loh ya, hmm. ibaratnya main CS di lab komputer tuh hahaha bon. <Tuker>. gila, gitu <Gilaki> yang <Gilaki> gitu luar biasa betul tuh bener, tapi <tuk> <tuk> <Tepuk tuk> <tuk> ini antar negara main CS nya nah kayak gitu lah mas, kalau ngomongin soal infrastruktur telang segede gitu caranya gimana mas? Tuh, gue, gue gak kebayang ngomongin kabel situ apa pakai. ini gue bodoh ya bodoh Anak -anak. aja nih ini gue damping down aja dan emang pengen nanyain secara bodoh aja gitu apakah emang hmm. ada alat yang kabel sepanjang itu atau udah ada remote way gitu? Jadi perusahaan telekomunikasi tuh uh, emang udah nyiapin infrastrukturnya antar negara, antar kota itu kan ada metro area network gitu-gitu ya. Iya. Yeah. Uh, itu tuh emang kabelnya emang kabel khusus fiber optik yang isi tuh banyak kornya lah ibaratnya. Jadi gue okay. di sini bukan sebagai network engineer ya, tapi yeah. lebih ke project ya. Jadi itu tuh di dalamnya tuh core-nya ada banyak. Jadi ketika emang butuh terus tambah koneksi tinggal disambungin ibaratnya dari situ. Terus jadi hmm. memang memang kabel fisik gitu ya, sih ya? Uh, uh, terus ada juga uh, infrastruktur yang buat uh, apa namanya? misah-misah kabel Jadi misalnya nih satu kabel yang gede nih connect, nah, itu bisa dibagi-bagi, itu ada juga. Itu kalau di jalan ada gak sih kabelnya gitu kelihatan? Ah, uh, itu di jalan, di jalan. Asyik. Heeh. Oh, uh, uh, itu kabel-kabel fiber optik tuh biasanya di bawah sih. Oh, di bawah. Uh. Kalau yang antar pulau gitu berarti di pulau juga ya di bawah, uh, kalau antar pulau ditaruh di laut emang lewatin antar laut jadi kalau dia ya. di tengah laut putus ya udah gitu mati internet ya atau atau ada sistem redansinya lah pasti dari ya. ada redansinya tapi itu emang harus diurus uh, kalau di bawah laut situ sih Bang. berarti kalau kita ngomongin uh, bisnis model biasanya orang-orang yang punya kabel-kabel di bawah itu atau di laut itu berarti biasanya menyediakan services data center ini ya mas? atau enggak? atau mereka emang biasanya misah-misah tuh? enggak, kan enggak, mas mas. Gua, menurut gua sebuah infrastruktur yang sayang aja gitu, yeah, kalau yeah, misalnya yeah. dibikinin nih gua secara orang Cuman buat kabel gitu yeah, ya iya, gua, gua orang cuan mm -hmm. aja yeah, yang yeah. ini. orang cuan aja, bilangnya kayak kalau misalnya bikin infrastruktur segede gitu, gitu antar pulau, antar daerah gitu service cuman cuma connectivity doang gitu ya, tanpa ada sayangnya gitu ya Ayah, kan sebenarnya harusnya sama pipa gas, sama minyak. Tapi kayak gitu, emang kayak gitu maksudnya. Jadi, jadi perusahaan yang gua kemarin tuh air minum, perusahaan gas lah di sini. Jadi, dia emang to bareng, gak pertamanya tuh. Jadi, kalau pertama itu, iya, itu gas, ngeekspor gas, kan ke kanker. Singapura lah, ibaratnya. Terus uh, dari situ kayak gasnya kan di tengah-tengah tuh harus di maintain pipanya tuh uh, ada meteran nah. meterannya jadi itu mereka sekalian nebar fiber optik. Nah disitulah jadinya lanjut ke perusahaan gua jadi ada waktu itu. Oh. oh. oh jadi okay. di tengah laut ada meteran gas ya? ada meteran gak? Spilled. bisa isi pulsa. <laughs> bodoh <alman, budu> <laughs> kayaknya aku amen tuh kalau <laughs> kayaknya anaknya ini deh politikus yang kemarin minta nyebrang deh kata tengah-tengah tuh, tengah -tengah tuh. <laughs> yang itu <laughs> eh masa ini di perusahaan lo pakai hmm. data center gak sih sekarang? Atau gak kita gak enggak dibutuhkan pakai cloud sih, cloud. Hmm. Oh. Okay. Uh, uh, kalau klien-klien kita tapi banyak yang punya data center ya salah satunya mungkin kliennya vendornya yang di tempat fikri kemarin ya kali ini ya. Hey. Ini gua menarik ter, ter tapi gua akan ngebahas cloud ini, ini. tapi kayak -kaya seru nih kalau kita sambungin ke sana ya. Kayak kalau misalnya ini gua karena sekarang ini yang pernah ke data center Mas-mas pikirkan ya Mas, dulu hmm. dalam sebuah data center itu ada berapa perusahaan. mas? Jadi uh, lu bisa ngecek internet gak mas, itu di Profpik link yang gue itu lagi di data center itu oh. <laughs> data <laughs> center tuh luas banget gitu ya, pokoknya ya, ini yang tire gede sih, jadi ada level-levelnya gitu lah kalau nah, tadi kan lu nanya ya, kenapa nggak perusahaan telekomunasi nyediain data center juga itu nyediain tapi uh, di sini kan ada level-levelnya tadi, nah level-level yang tire 3 dan tire 4 itu banyak swasta yang nyediain atau yang bagus yang ya bagus. Uh, jadi, yang bagus jadi paling bagus itu 4? 4 paling bagus empat tuh nggak oh. bisa down nggak bisa mati kayak sla nih <tuk> iya, <SLA>. eh, gitu kan <tuk> ya ya oh, sla sla satu paling bagus itu balik itu balik oh iya, iya. balik balik iya jadi itu uh, tier satu nih ya uh, gua ngomong ini itu tuh kalau nggak salah tuh uh, downtime-nya itu setahun cuma boleh dua tiga jam kalau nggak salah ya. diakumulasi diakumulasi tier hmm, hmm. satu 28, dua delapan dua delapan Terus hmm. tier 1 yang rendah ya, paling, ya? paling rendah ya berarti ya, kalau hujan lebat dikit gangguan internet gitu ya hmm, Dia harus ada UPS nya kalau mau dapat sertifikasi tier 1 hmm. UPS apa? Oh UPS uh, yang buat listrik uh, gitu ya? Iya. Oh, kayak biar stabil oke okay. Nah terus tier 2 nih, tier 2 tuh uh, toleransinya 22 jam setahun Oke okay. hmm. Nah dia harus ada gensetnya, hmm. hmm. nah kalau udah tier 3 selain ada UPS ada genset Terus sumber listriknya harus ada dua, harus lebih dari satu Oke, okay, oke. Okay, nah, okay. jadi dia tuh minimal satu setengah jam doang setahun boleh mati. <laughs> Merekaan, <laughs> kalau okay. kalau di kepala yang dengerin itu data center seperti apa yang ada di film-film itu enggak salah juga ya berarti ya. Eh, di film-film itu -film kayak gimana film apa tuh? Yang kan kalau di film-film gitu. kayak gitu. Kayak oh, boleh rapi-rapi gitu ya. Iya, isi AC-nya banget itu. Di situ tuh. Oh. oh. oh. Okay, Terus okay. apa, iya uh, uh, tadi kan tier 3 ya, habis udah tier 4, uh, sebenarnya itu fault toleran yang namanya nggak boleh down dalam setahun. Itu tuh, tapi ada toleransinya 30 menit. Hmm. Nah yang biasa hmm. gue samperin itu kondisinya, jadi uh, sumber listriknya ada dua ya, gue nggak tahu, kayaknya sama-sama sih, sama-sama dari PLN sih. Tapi dari apa namanya, gardu yang beda. Terus hmm. dia punya UPS genset dan juga dia punya pembangkit sendiri di situ. Jadi makanya Wah, gila. gila pembangkitnya oh. tuh panel surya waktu itu sih gue lihat. Jadi emang waktu uh. itu itu tuh yang paling bagus di Indonesia sih kemarin yang gue yang gue sempat banyak kerjaan tuh. Oh, hmm. Semasif itu ya. Hmm. semasif itu dan ya rasa-rasa yang kemarin baru buka di Jakarta itu di situ gue yang urus. Oke. Oh. <laughs> oh. hmm. Oke, itu okay. udah lama ya berarti ya proses bikinnya itu ya si udah, itu ya udah gue selesain tuh di tahun 2019 pertengahan oh tapi baru launching sekarang oke kalau dari segi lokasi itu perlu nggak sih mas kayak kalau gue baca kan syaratnya, syaratnya tidak boleh <laughs> tidak udah boleh mumpah, di, gitu, di cuman, daerah rawan gempa bencana itu bahaya nggak sih uh, pastinya sih jadi uh, atau atau di overcome dengan sebuah teknologi yang anti gempa atau apapun itu gitu nah uh, pokoknya kalau dari sertifikasi sih yang gue baca tuh yang penting fault toleran aja sih jadi hmm. karena itu kali ya karena mungkin gak boleh gak boleh sampai mati kan ini kredibilitas juga ya uh, hmm. yang menaruh tuh yang gede-gede apalagi di empat gitu makanya gak boleh di tempat yang rawan bencana kalau rawan bencana kan pasti uh, ntar tiba-tiba masa banjir gitu terus uh, konslet gitu kan nih hmm. <laughs> hmm. kayak gitu sih yang... Hmm. Yang gue tahu juga kalau nggak salah Facebook ya kalau nggak salah ya dia punya data center bikinnya tuh di Antartika atau di mana gitu karena hmm. biar dinginnya oh. lebih dingin maksudnya kan jadi pendinginnya kan nggak terlalu natural lah ibaratnya nggak pakai listrik tapi itu gak kebayang itu listriknya gimana ya? Oh ya. tapi itu lebih hemat berarti mas karena ya, makanya dinginnya pakai isu. Dan kalau okay. sekelas Facebook, ya Google, Amazon segala macam, mereka malah bikin data center sendiri ya, Ibaratnya nggak, hmm. nggak barengan sama orang lain kan? Atau numpang atau pakai juga sih? Pakai yang tier 4 itu mereka pakai jasa-jasa tier 4. Pakai juga ya? Hmm. Oh untuk untuk bangun si infrastruktur hmm. si tempat data center tapi mungkin isinya semua datanya mereka semua gitu? sih mereka ya. sendiri yang itu? Uh, Ada vendor lainnya. Eh, eh Ya, malah, malah orang lain yang numpang di mereka, gitu. Hmm. Oh, berarti imajinasi-imajinasi kayak gitu bisa juga ya. Gue pikir kayak, ya ngapain juga anjing, nyari dingin-dinginan <laughs> doang <laughs> untuk, untuk bangun infrastruktur ratusan miliar, gitu. Apa gimana. <laughs> Tapi yang penting, itu yang pertama kalau dari segi lokasi tentunya harus didukung sama, ya harus mudah diakses kan, ngapain juga lokasi jauh-jauh di, <laughs> di antartika gitu kan tapi kalo gak bisa diakses ya Reknaon gitu kan <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tapi tadi kalau gue dengar emang dengan sumber daya yang, ini kita komparasi langsung besar ya tier 4 gitu <tid> dengan nggak masalah gue juga happy sih karena kan apa yang ada orang, orang masyarakat tahu itu mungkin tier tier tier satunya mm -hmm. gitu kan di ini tadi gue bosen dengar gitu kan sumber daya listriknya luar biasa mulai dari ada bahkan ada tiga tiga plan gitu ya kan ada tiga, tiga rencana yes, untuk mengakomodir itu gitu kan mulai dari genset sampai punya sebuah uh, gardu sendiri gitu kan itu luar biasa banget menurut gue dan dan nggak pakai modal yang sedikit gitu ya Ya ternyata ketika banyak kena ternyata secara bisnis model gitu ya uh, karena nggak semua perusahaan itu bisa provide itu sehingga ya dia komodir sama pihak ketiga. Ya benar-benar. Nah kalau di pihak ketiga ini kan sekarang udah ada, ada pilihannya mas selain data center ya ada juga ngomongin tentang cloud. Hmm. Nah kalau ngomongin tentang cloud ini perbedaan antara data center dengan hmm. cloud itu apa mas? Ini straight. Dulu berdua mau jawab siapa gitu. Sweet mas. Jengkol. Terkating kali. Mangka Fik. Dulu Anfik. Oke. Jadi uh, tadi tuh apa sih perbedaannya ya? data center sama power? Gimana ya. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda sih. Uh, tapi juga ngebedainnya uh, juga. Karena ini benar-benar nggak -benar sama sih menurut gua. <laughs> iya, bandingin apel sama yang jeruk lah gitu. Maksud. Iya, ini benar-benar ya, ya, hal yang beda. <laughs> jadi ya seperti yang tuh gue bilang tadi, uh, data center tuh kita uh, ngomongin rak ya. Sebenarnya cloud itu isinya. Nah, jadi kita uh, kenapa sih uh, startup gitu pada pakai cloud, perusahaan-perusahaan yang apa mungkin pengen menghemat itu pada pakai cloud gitu ya? Ya karena mereka juga, selain nih uh, biaya, kita misalkan beli server sendiri, komputasi sendiri, apa uh, storage, uh, server untuk komputasi, itu kan udah mahal ya. Kita juga butuh tenaga buat setup ya, buat instalasi, buat uh, segala macem lah. Habis itu kita juga punya cost buat maintain-nya. maintain, -nya. maintain -nya itu tadi, naruh di rak yang ada pendingin yang nggak boleh mati, apalagi kalau lo perusahaan lu tuh emang penggunanya banyak, itu kan gak, kalau mati lu call center lu pasti habis tuh di telepon-telepon ya maka karena hal itulah uh, adanya cloud, apa diadakan cloud provider gitu. kalau gue boleh nambahin cloud itu sebenarnya bentuk ecerannya dari server data center oh. jadi kalau kalau data center kan lu harus sewanya misalkan satu rak minimal, ada hmm. minimumnya gitu kan servernya juga minimal yang berapa speknya gede-gede gitu kalau cloud kan enggak, kalau cloud kan lu bisa bisa lu bisa nyewa bahkan cuma yang lu pakai doang gitu misalkan lu kepake pakai Google gitu ya kalau cloud cloudnya Google cuma lu pakai dua menit ini komputasinya ya lo cuma bayar dua menit itu doang. Kalau lu cuma pakai 1 MB ya lu cuma bayar 1 MB doang gitu. Oke makanya startup-startup banyak yang pakai cloud daripada pakai data center karena kan ya mungkin dia datanya masih sedikit, aksesnya enggak terlalu Dan banyak. Dan lebih e enak e ya gitu. karena pay as you get ya gitu. E -e. Kalau upgrade juga tinggal klik gitu kan enggak perlu e -e. mesen lagi. <laughs> e -e. Oke. Tapi mungkin kalau udah gede uh, database-nya lebih efisien kalau kita pakai data center. Biasanya corporate ah, gitu kali iya. ya. Security sih kayaknya kalau lebih ke security oh, benar. Oh, kalau security sama enggak, Mas? Ini kalau ngomongin -ngomong security ya berarti, hmm. berarti kita into next variable gitu. Si security-nya ya. si cloud dan si data center itu jauh berbeda berarti. Beda sih. Lebih secure hmm. justru lokal pastinya. Soalnya lokal kan enggak terhubung dengan internet gitu ya. Ya okay. nah, lebih aman terhadap cyber attack gitu sih mungkin. ya yang berarti harus pakai jaringan lokal juga dong buat bisa ngaksesnya. Hmm, ya, tapi kalau gua bilang kalau lokal bu gini enggak sih Fikri maksud gue uh -huh. lebih ke kontrol ya kalau lokal kan lu lo lebih lo bisa bisa lo lebih bisa kontrol dan dan lu lebih bisa aksesnya lebih gampang iya, tapi iya. security-nya kan tergantung kitanya kalau kitanya nggak, maksudnya tim secara tim enggak uh, pasang firewall yang bagus enggak ya di rumah misalkan hmm. dipasang server tapi enggak pakai UPS segala macam kan justru malah secara uh -huh. security lebih jelek iya iya uh, iya emang kayak gitu sih jadi eh uh, walaupun kita udah punya server lokal, tapi kita nggak punya tim untuk security juga sama aja sebenarnya. Iya. Uh, cuman Makanya betul -betul sekarang cloud laku lah gara-garanya itu sih sebenarnya. Mm -hmm. Makanya semua orang berlomba-lomba jualan cloud tuh. Iya dan itu juga sih apa? Uh, kan cloud kan servernya tuh di luar negeri gitu ya. Sedangkan lokal nah. dalam jadi regulasi juga betul. kan kembali ke regulasi juga. Kenapa Ada kenapa tuh kalau regulasi? Nah apa? Undang-undang perlindungan data itu ya Mas ya? Hendy? Hmm, iya salah satunya iya, hmm. tapi ada beberapa undang-undang. PDP berarti? Iya, jadi ada ada yang mengharuskan kalau untuk data yang sensitif, khususnya kalau negara ya, kalau apa instansi pemerintah itu dia kalau nyimpen data, data centernya, lokasi data centernya itu harus di bumi nusantara begitu. Tuh. Tidak boleh di luar. Makanya dulu gue zaman di pemerintah kalau mau bikin aplikasi yang deploy di cloud, kagak bisa tuh. Karena nanti pas gua mau bayar cloud ditanya barangnya mana gitu kan gue susah nunjukin barang cloud karena gak ada fisiknya. <laughs> iya iya iya iya iya. Tapi literily oh, begitu, emang oh. harus ada data center ada di sini harus ada di bumi Indonesia gitu di tanahnya Indonesia. Tapi kan ada juga mas ya data kalau kita nyawa data server gitu yang hmm. di Indonesia kan ada, boleh gak sih kita kayak gitu? Ada, ada boleh. Kalau misalnya kita pakai yang lokal lokal atau apa namanya, misalnya hosting hosting di ya. gitu. Ya contoh nah, cloudflare gitu misalnya itu kan Itu di boleh, kan? itu boleh itu bisa. Oh. Eh, enggak, eh tergantung dia. Da, kalau dari mereka juga biasanya menawarkan servernya, lo data centernya, servernya mau yang di mana gitu. Bener, benar Ada di Indonesia, ada yang di luar. Itulah harganya juga beda-beda nah oh oke oke okay, okay. berarti RU PDP ini lumayan juga ya untuk untuk meningkatkan <laughs> iya tapi itu tapi sorry itu bukan PDP sih Feb kalau yang menghaluskan gue lupa namanya apa undang-undang apa hmm. tapi bukan PDP bukan bukan di parada pribadi. dan itu sudah running ya kalau udah, yang sudah sudah itu sudah bahas. Bahas. Udah okay. running mas oke Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Pernah gak, Mas Pik lo di, di di data center yang gede banget itu gitu ya. Itu ada security bridge gitu. Sejauh ini enggak ada sih. Jadi kalau gua itu ya, masuknya itu ribet banget. Masuk tuh lu harus booking hmm. dulu sehari sebelumnya kan di sistemnya. Terus lu udah dapat uh itu pun juga uh, lo harus punya kartu akses ke dalam kan mm. jadi emang harus terdaftar orangnya uh, punya dapet nih masuk ke gerbang pertama mm. oh gerbang pertama tuh yang didaftarin pertama kalau masalah salah itu juga bisa dapet jadi walaupun lo nggak punya kartu akses ke dalam ke dalam rak di situ nggak apa-apa nah di dalam okay. ini kayak ada kafe juga gitu sih ada tempat kantin gitu itu dalam data, data center, dalam kumpulan server itu. Iya, <laughs> di data center itu, Jadi gak di oh. Jadi ini berlapis-lapis. oke <laughs> oke okay, oke. Okay, okay, kita okay. kita masuk nih. Ada security ya nih, security ya, pakai pagar-pagar gitu kan biasa kita masuk. Iya. Yeah. Nah, yang pertama kita harus udah daftar nih dari sebelumnya kalau kita hmm. mau datang. Okay. kalau kita bisa nunjukin kita berhasil masuk tuh pintu pertama. Pintu hmm. pertama itu ada kantor-kantor lah kalau mau meeting-meeting di situ dan juga hmm. ada tempat makan yang gratis, kalau emang ya lu datang situ makan gratis tapi kalau makan malam harus booking dulu gitu hmm. okay. <susuk> <lacht> gue jadi penasaran sampe googling Facebooknya Fikri ini. ya juga... <susuk> <susuk> <susuk> yeah, itu, uh, ya waktu itu gue kerja juga sampe nginep gitu sih mas emang jadi, tapi kalau belum mesen makan gak ada yang jual makanan masalah <susuk> harus booking oh gitu. hmm. nah abis itu yang kedua kita masuk ke gedung data centernya. Gedung data center itu kita harus masuk ke locker dulu, naruh-naruh barang. Kita ngecatetin barang apa aja yang masuk. Nanti harus sama barang yang keluar juga, gitu sih intinya. Oke. Nah, Lo kalau lokasi kantor bukan di kuningan ya, bukan ya? Di kuningan, lokasi kantor ikrar. Bukan bukan yang lama oh. itu berarti bukan di kuningan ya? Bukan. Oh, gue nyari-nyari. Oh ini. Uh, tapi kalau data center okay. googling aja di DCI Indonesia. Itu data center yang sering gua yang kerjaan gue tuh bayangkan di situ waktu itu. Anjir gede. ini uh, kalau yang lagi pengen imersif pengalamannya ya buat ngebayangin juga kayak gimana datacenternya. Pas dengerin ini silahkan googling data center Indonesia, lu hmm. bayangin dia tuh ada rak-rak ada ratusan gambar gitu bener benar kayak, hmm, kayak di game kayak di <laughs> game kayak di game yang orang-orang mau hacking-hacking gitu nah itu uh, terkadang benar-benar kayak gitu gitu nah abis itu itu kan baru gua masuk gedungnya di gedungnya ada lagi kalau mau masuk gua harus uh, bentar gua harus sidik jari gua harus terdaftar dulu nih buat ngambil kunci jadi ada tempat penyimpanan kunci rak buat buka Bisa. kunci itu harus pakai sidik jari orang yang terdaftar. nah waktu Masa. itu gua partisipik jari gua terus baru dapat kuncinya tuh. Kuncinya cuma satu. Nah, bisa pas itu tuh. awakal, <laughs> <tentu> awakal. <laughs> kunci ketawa <Yes>. Konsisten kuncinya konsisten yes. <laughs> ya. Terus terus, terus. habis nah, itu uh, kita masuk pakai kartu yang emang kita punya ke dalam lantai. Kita di lantai berapa gitu ya. Kita kan naik lift dulu ke lantai berapa gitu tuh pakai kartu aksesnya kita. Dabar nah, deh rakyat kita buka pakai kunci yang tadi kita ambil gitu sih jadi lumayan berlapis-lapis protokolnya ribet itu emang itu total total perjalanan ke Karawang udah tiga jam dari pintu gerbang mas, ke dalam tiga jam lagi kali itu ya itu gua kerja waktu zaman tol becak ayu belum selesai itu aduh itu ribet selalu pulangnya <telat bulu. telat bulu iyalah capek banget proses masuknya aja juga sejam sendiri kali mm -mm. oh gila kokil juga gue pikir ada yang lebih kejam daripada Oh ternyata ada ada dua perusahaan ribet di Kerawang yang pertama Peruri dan yang kedua perusahaan dulu <tuk> ya Lu diapain di Peruri? <tuk> ya. Cintalah cerita. Enggak enggak enggak. Itu gua temen gua kebetulan di sana jadi ya ceritain oh. lah. <tuk <tuk> yang, <tuk> apa yang ada itu. Ya, <tuk> ya set, set sama lah kayaknya belas sama sama cara lo masuk gitu. hmm. Oke, mungkin gitu aja kali ya untuk Episode kali ini, thank you banget Mas Vic Vic udah ngasih banyak insight real tentang data center ya, uh, yang bikin orang, orang pada kebayang dan bisa ngertiin kalau data center itu butuhnya kayak apa sih dan kayak gimana. Hmm. Siap, thank you juga Mas Endi. Mas Andi mau hey. ada seperti biasa ada closing statement? Ada dong. Oke. Okay. Ada, okay. ada nyapin. Yeah. Ya? Karena udah nyapin nggak? Tapi saja kemarin gue kaget tuh. <laughs> kali <Jadi, laughs> ini, <laughs> kalau Tadi kan kita banyak ngomong, data center itu hubungannya sama infrastruktur. Ya, nah, eh, uh, infra data center itu kan infrastruktur digital lah, ya, infrastruktur internet yang sekarang udah jadi bagian yang wajib lah di, di kehidupan sehari-hari. Gitu, udah sama hmm. kayak listrik gitu loh, gak mungkin bisa hidup berfungsi normal sebagai masyarakat tanpa internet atau tanpa listrik gitu kan. Nah, hmm. kalau infrastruktur kayak listrik, jalan, rumah sakit, sekolah dari dulu-dulu itu selalu yang menyiapkan pemerintah kenapa data center pemerintah yang nyiapin ya? kenapa swasta ya? kalau jadi infrastruktur nasional lu bikin pertanyaan baru itu aja gue penutup, Penutup itu aja penutupnya biar kita menerawang <SILENCES> gitu, uh, right. Oke, okay. menutupnya bikin gue bertanya-tanya gue gue langsung beli gak bisa ya? Oke, <SILENCES> orang-orang ini <yang> dengerin, orang-orang <SILENCES> kayak ini orang tiga bukan ngasih solusi, masih ngemblang, masih <SILENCES> <SILENCES> <SILENCES> <Logo, SILENCES> ya. gue. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Entar <laughs> ya udah Mas. Oke, okay, thank you banget uh, buat yang udah dengerin. Thank you banget Mas Fikri udah join di Meettech kali ini. Thank you juga buat Mas Andy udah join di Meettech kali ini. Gua Febri cabut. Thank Silahkan. you semua. bye Bye-bye.